Duh, duh. Nah, aja. channel gua hari ini gua bakalan main game prop ber 2 ya. itu nama gamenya kenapa gua main game ini karena menarik ah uh, Oke, kita ada misi baru baru kita main nor oke oke kita main pencuri kita ambil barang semuanya tapi ini jangan jangan untuk duanya nyata ya kamu paling paling di game aja nih ok go ya ambil ini satu, uh. kita buang, buang, banget. Let's go, togo gue masih bareng, mau pas ngasih, mau barang ambil, lan, telur, ah, kau gue lupa, hai, pun, pembers, neng, neng, neng, Anggap buat apaan ya? Anggap ya. Anggap buat apa ya? Anggap ya. Oh, mampus kejebak gue, aduh, ah lama pakai kejebak, gue pakai kejebak, kalau kejebak gue, tunggu tunggu ah, gue lupa oh. oh, ini lagi ah kelawat petan mak mak nah mau mau cepat ah bodo ah, banget gua Hati-hati, guys! Hati-hati, guys! Hati-hati, guys! Oh my god, zombie! Gua harus hati-hati ini. -hati Yo. Oh. ke takut gue takut guys guys oh my god terus saya mau ah ngelilin buat buat apa ya bensin 1 per 4 semua kita nyari apa sih tisu tuh bener mahal biasanya kan gak mahal-mahal banget Masa ah, coba Aduh, cukup keluar lagi nih Aduh oh, no. Aduh, sini, sini, sini. Untung gua udah ambil semua. Sana kalau lu kan jaga depan sana depan. oke, kita masih serius ya kalian udah banyak dong no? pergi kau <tuk> aduh, <nyawa> gue takut lagi ya ampun ya iya ah halo, halo. dan ne ne ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang, ada orang, ada orang, ada orang. aduh buset lu aneh ini terus dah nah sono dah depan sono aduh pakai kaga di sini lagi nih oh sono sono sono ups kepeten lo ya zoom di zoom satu ini nih entar benar Lu cuma boleh ke sini jangan jangan balik ke sini dan beli please kemohon Alamak lu Anjing Amlam bilam bilam bilam Hai, apa apa masih dua nyawa. Oh, gubur sini Wah, gila! gubur berhenti, gubur gitu Oke, tangga udah ketemu. saya hai, loh ya Oke okay, sudah ketemu, anjir banyak banget, banyak banget, banyak rombong, ah ya banyak banget, cuy, ah sumpah banyak banget loh. Aduh, kekuburan! Oh, aduh aduh Sudah biasa, kamar ya, ini. Iya, jalan ya, ini mah gampang. Emang ya, bukan susah-susah, tapi gampang. Alhamdulillah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, neraka kan? Oh Oh my god. Ya susah satu bodan gampang itu. apa gua kalah? Hai, hai. apa sih? Ah, kan balik lagi kan ah. Aduh. Aduh. cu oh ini dia. Oke, okay, bakal gua lawan loh Lo pulang sana lu. balik badan, sono balik badan. belak badan, sudah belak badan kesini ya, bagus grosso loh ya eh, gak lagi prosesnya ada ya ada lagi gak? aku soalnya mau ambil foto gampang juga nah ini badan gampang juga gak banget Terima okay. Hai, ah, hai, hai, kawan lagi masuk masuk masuk masuk hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lagi. Eh, hai, hai, I ah, my over lagi. No. Oh, main main di rumah akan Ogah oh, gua. Ya saya, ah. Men aduh. Emang susah sih ya, jadi maling ya. Maling tai emang. Woi, grafiknya mantep banget loh grafiknya, gila loh. Saya, saya suka komen yang orang kan soalnya kan nih video video terspesial ter spesial spesial tv roblo oh, eh, weh Roblox, Rob, Roblox, Roblox, dah, ya. Roblox, pintu merah, gak usah dibuka, keren banget kunci kok. Cici, acik, kunci biru mantap. Hero ketemu kunci biru sudah ketemu aja oke okay, tunggu ya sebentar saya mau cari adangan sini hmm, nah perasaan udah iya gue ya ambil Ini emang agak susah emang ya. Sesuai, sebagai maling, terharus, harus apa ya? Ayolah pokoknya harus ini. ada dia, Thomas, kamaling yuk, deteksi. Let's go. Na na na. Ora na na na. Ora wak. Oh, tenang-tenang. Ya. Aduh, nggak bisa. alms yeah. ah tolol ah helah susah kan susah banget mauling, siapa? Ya. wah wow. <tuh> hey, maling, maling, maling, maling. kita kemana ya? coba cuci-cuci, coba cu kita ke nong. ke atas kenapa nggak bisa? ke atas ya? badan terlalu kuat, loh. Oh, no. Brian udah gua ambil tadi, kalau salah. merah akan kan kunci merah, kunci hijau, akan bener kunci hijau. Duh, duh, bagus banget beli ah oke duh, saya beli ya duh, duh, Mana? Kau siapa? Ah, sepuluh ngapain gua? Ambil. Kenapa gua ambil ya? Ah, susupah lo kalau pakai sorry ya. Maban ini tissue tali lep gue yakin, gua kan udah, udah itu udah ambil gua udah ambil gua bareng ya, oke, okay. pokoknya lo, ush, nono nono no, no, no, no, no, no. mana sepatu sepatu, eh sepatu bukan sini, gue -gu lupa anjing. Oh, itu cepat. Nih, nih, nih. Eh, Cari lagi. Hidup tap. Aduh, tututut. Tak gitu. Eh, what. Pasang nih dulu, salah, ini, lega deh nih dulur nih. dulu enggak salah nih, lega ya kan, laga terus, ini dulu sekarang laga nih dulu eh, kemarin ini dulu ini dulu pas nih, kok gue tidak record ini sini luas luas banget sekarang sudah dijual lagi gak ya, apakah game-nya sudah update? buang buang-buang wawangan buang, ah, yang udah kali ya kunci merah ah ini dia kunci hijau dimana ya hidup dulu dulu dulu dulu Ah, aku tahu ada di rubik rubik tengah kan sama ngotak ngotak motak. ngotak ini gua curi loh Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. rubik keselangan gimana ya? Gue lupa lagi. Black rubik sini ya? Abo ah, bodoh Mas. Sini ya, coba, sungguh di sini, bina kan? benar. Ada kali ya? Dah, dah, lb sembilan, dua, terus total total total ah ci chat chat -ci. ini mall ini mall zombie caranya gimana pasti zombie bismillah kan mintanya banyak coy mintanya banyak Jum, kapan ya nih main isi aja lah ah bodoh pakai main isi tor baru pakai gini gini gini aja gitu si ternyata kan gampang juga No kita harus berhasil. Rah Ah, bisa gua, ah kenapa sih pakai house, house, house, house, nah. ah, house, house, ah house, banget gampang asli motor let's get, let's go nanti-nanti aduh doki doki doki doki robot kenapa ya gas itu doki eh ngejar ngejar ngejar ngejar, ngejar. Hmm. Itu, tapi tuh kayak robot gak sih. satu, aduh, gimana ya, ini jalan ini sih ah haus, jatuh tuh artis zombie. Han Oke, guys. Ah, hampir. Oke <sukur> Cik emang ya anjing <Sukai> nana lihat belakang aja lah biar ah Emang apa-apa ah emang emang Bang tuh ya ke atas. Nah, oh ini harum kenapa zombie harum bisa ini dah kartu <tuk tangan> oh, ambil aduh dikit lagi udah hangus kan. Ah, lama. Ya Allah. Depan ban yang baru ketemu ini. Ban. Ban, ya kan, ban ada, ban. Ya no. nggak bisa nih tungben nih. mereka zombie kan. Nah, zombie, tanya, ya. Ah, yaudah. Aduh, harus temui bensin. Mata bensin. Tahu? Aduh. banget gua. Iya, ini malah lama dong ya. Satu jam. Terus nyanya terlalu cetak. Oh iya itu gua belum. menit nah, itu belum, liat. itu belum kayak itu dik ya. Biasa, oh sini. Gua ambil dulu ya sebentar gua ambil ya. Free. Hai, bingsun ke mana? Aduh, cuma harus cari satu menit, kemudian coy oh. Nah, Tolong, apa ada? Apa itu di dibawa <SILENCIO> kuncinya? Eh, kuncinya mungkin dengan ini. Gue, ini gua udah putar. Gua berapa pun enggak. ada enggak ada, ada. Tapi prinsipnya kemana dulu, Bang? gimana gimana coi gimana coi bensin bensin sama ban ban gua belum bulan, bulan ini belum ketemu tadi gue mana udah tuh ban udah ketemu tinggal ini nih ya tapi dimana video ini gua main udah hampir satu jam loh ini. Sampah. Waduh kenapa baju ya? Kayaknya gua mau nyari bensin dulu ada enggak ketemu nih bengsin guys kalau nggak videonya nanti, nanti satu satu jam ya. Nah, tenaga, susah, repet, repet, enggak. Repet, repet, enggak. Non, -non, -non, -non, -non, -non, -non, -non. Pria ya, na na na na na na na ada dengan Oha ada. Aduh videonya sampai satu jam ini kuncinya susah loh salah ah esat kunci coba bersam ya allah ini amat dengar feedback ping kena apa ya rotasi hah ah ingininda gua itu mau. Ah, kan nih ya. Nih, agak lama sore Astaga bensin di situ ternyata ya ampun ini gue nyar bisa ini ini nih. sudah satu jam ini aduh alhamdulillah tidak pernah akhirnya temu juga oh ya yeah. main lagi kakek Oh, hai, lain kali karena kita susahnya emang ini ya, coba ya, kalau sosok maafin saya. kita harus anjing Lupa, buruan! Ini udah tercapai, woi! kok wah, anu, anu, wah ini pintar lama sumpah wah ini zombie seperti itu Padahalnya, orang ada tangganya. Jalan nih, kawan. nih sudah, sudah tercapai alhamdulillah gitar tisu kemana biasa aku ambil tisu harganya, harganya murah sekali Aduh, zombie tolong. Hahaha. Meninggal ya? mana zombie, ha? Gara, lebih talent. Oke, okay, ini gua oh. harus gua bercast dulu sebentar. Ah, harusnya udah ke rumah. Ah, ya, yeah. oh ya. Yeah. Gua oh, tunggu dia masuk ke rumah baru gua, baru kita masuk. Ya. ini ini zombie. ini zombie kurang ajar ya. video-nya udah satu jam. Alam, gak mau, gak mau, gak mau, tangga, mana aja lagi tangga? Ayo kita Áo ấm ada dah, dah, dah keluar, harus harus eh harus closing di so <tries> guys ya. Jadi kunci susah amat. Oke okay guys, jangan ya, oke. Okay. Kunci <tuh> kita ya. Karena nemuin kunci tidak itu tidak ketemu-ketemu. Kita lanjutin di next episode aja ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share teman kamu jangan lupa Jangan lupa lonceng, sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Oke, okay? supaya oke, makin semangat oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bye, -bye. bye, -bye ya.